Okay. guys, balik lagi di channel gue Chris kita channel GSL guys Sekarang gue akan react Eh, mic gue udah... Ah, udah jalan guys Oke, okay, gue akan react Sekarang Extraordinary Heroes yang lagi nge-cover Lagunya Stray Kids Ini judulnya Elevator Elevator guys ya Wah, ini gokil nih guys Ini uh, versi yang biasa dibawain sama Stray Kids Biasanya kan lebih hip-hop, EDM dan segala macam. Mungkin mereka merubah menjadi versi yang lebih band formatnya guys Oke okay, guys, kita langsung buka aja guys Let's go guys Pluck oke okay. oh, yang mana sebelah kiri ya pianisnya oh live ya Host oh, nice, sore bagus oh iya yeah. by the way for your information gua belum pernah denger lagunya Stray Kids yang Elevator ya guys ya mungkin habis ini gua akan dengerin guys oh drama ya itu tone bassnya asyik oh itu tone, suara bassnya So, bener gak sih? Eh bener, basi guys. Anjir, gokil! Uh, song gitarnya. Repeteh juga, <laughs> Anjir, nanti pakai mesa bugi sekarang, guys. Gokil, gitarisnya sekarang, guys. Uh, nih. poin, poin. Eh, asik, guys, slow attack. Nice, oh, wow. nice. Sound bassnya dari tadi sih curi perhatian gua guys. Hmm, oh nice rapi. Oh gitar resik Junhan -nya manis-manis ngerok abis sih oh live, live guys mic-nya pasti ngejauh dikit apa volumenya kurang dikit oh nice go kill suara mereka Uh oh oh feels-nya ini mahal guys what the <laughs> keren <laughs> itu keren Terakhir sumpah, sumpah sumpah, terakhir itu the best feels guys. Aduh sorry sorry sorry. Oh nice perlu dicontek itu keren. the wow, tebel. Perpaduan suara suara gitar sama suara bassen ngisi deep banget guys. Oh dap dap dap. Nice rapi banget. Uh. Oh. Gila kayak kuda keren guys Asli Itu keren Sanjir suaranya keren ya Basisnya, Yang mixing juga sabi guys Aduh debat pedal Oh, <laughs> dia pakai rover. No, eh coba guys, nih guys, nih, tuh kaki. Oh, nice, guys, serius guys, untuk kategori band ini rapi banget mainnya guys, dan live. Oh, tuh yang nggak sih, scene tuh guys, sebelah kanan ya, scene bassnya jadi lebih nge-glide guys. Wow, wow. Nice banget. Ajarin drummer. Rusak. Rusak nih sekarang gue fokus ke drummer guys. Ini keren guys. Oh, phrasingnya. Damn. What? Dia habisin. jadi Gak masalah gue, ini baru... Gue baru melihat skillnya dia sebagai drummer di sini, guys. Ya, waktu itu lagu-lagu kayak Happy Dead Day terus yang lagu yang terakhir, guys. Maksudnya itu kan yang bener-bener bagus, guys. Ya, cuman ngefil untuk ngenakin lagu doang, tapi di sini kayak dia rada nampang di sini, guys. Dan nampangnya keren, guys. Berkelas, wow, double pedal lagi situ, deh. Nice sound gitarnya enak, enak guys. Oh, jago-jago. Keren, padat. <laughs> Kira nggak nyangka Wow. Wow. Dan live guys. Gua pause dulu guys, ini performing paling pecah sejauh ini gue ngeriak extraordinary heroes guys, biasanya mereka tuh hanya menunjukkan secara uh, tone, secara Uh, feel feel gitar aja guys. Maksudnya nothing special di situ guys, hanya lebih special lebih ke, ke tone, warna, color dan segala macam. Tapi ke sini mereka lebih ke skillnya mereka guys. Ini asik banget sih. Tadi melodinya gua sabi, drummernya gila. Tapi tone mereka juga memang tetap enak banget di sini guys. Mereka perform di sini ya. Suara bassnya di diglide dibantu sama synthesizer synth bass yang sebelah kanan guys ya. Kalau piano itu lebih feel, suara lebih ke apa grand piano, elektronik piano dan segala macam. jadi Mereka masing-masing punya porsi dan tidak overlapping masih masing-masing jadi kalau misalkan saat mereka ngosong mainnya mereka nggak main itu yang tepat sih keren guys oke okay guys sekian dulu dari gua thank you for watching jangan lupa untuk like, eh untuk like share dan komen di video jangan lupa pencet tombol surek klik not guys pencetannya mana Uplaw.